ada kunjung nih adik nih mau lihat berang-berang nih mm -mm. Aduh berang-berangnya masuk ke dalam kayaknya nih Oh udah masuk ke dalam dia satu masuk ke dalam satunya di luar kayaknya di sebelah sana deh oh, sana ada jalan lagi yang satunya di dalam ah coba kita lihat sebelah sana teman-teman coba -teman? kita masuk. ini sebelah kanan itu ada burung. Tapi di sini ada apa ya? Uang. Oke, ini kosong. Oh, berang-berang teman-teman. Oke, terdampar mereka berdua, kasihan teman-teman, kayaknya butuh makan teman-teman. dua pasang itu kayaknya mereka bisa naik tuh naik nggak bang dia bang naik nggak makanannya apa nggak ada makanannya berang-berang ini kan berang-berang oh nggak bisa nggak bisa beli ya <tuh> kasihan jadi kita lihat cepet dikit Nah, dia mengejar Orang-orangnya di sini ada dua. Oke. Okay. Wah, oh, jadi dia manggil yang mau makan kayak ini. Apa dia? Oke. Okay. Coba kita lipatin lagi ke sana. Semoga aja dia nggak masuk. Kalau oh, dia masuk, kasihan kita. Di sini kayaknya ada tempat penjarangan ikan juga, teman-teman. Jadi di bawah air ini, makanya ditangkarkan di bawah ini, jadi mereka nyari makanan, tidak terlalu pecah, teman-teman. Ini memang mereka satu pasang ini, ya. Seperti ya. Atas itu ada penumpang ikan, ada peralatan. Uh, giginya lumayan tajam, hmm, teman-teman kayaknya yang saat ini Wah, yang laki. Laki. Laki. Laki ya. Oke, teman lagi, jadi susah Oke teman-teman salam ya. Gimana suara berang-berang? Berang-berang? <gulungan> Jusik sekali atas. Jadi masuk ke atas Berang-berang, nah, adik ada ada adik, nih, lihat berang-berang nih. Hmm. Aduh berang-berangnya masuk ke dalam kayaknya nih. Oh udah masuk ke dalam dia, Laitu masuk ke dalam, satu luar, kayaknya di sebelah sebelah sana oh, jalan lagi yang satunya di dalam nah, coba kita lihat sebelah sana ini yang satunya lihat di sebelah sana itu nih berang-berang berang-berang ini makan ikan tapi ikannya lagi ada ini teman-teman jadi ini kita bisa kita boleh kasih makan dari sama teman -teman. oke kita coba lihat teman-teman tadi -teman. sini ada lubang ini lubang-lubang ini gunanya tempat mereka berlindung kayaknya kalau dari hujan ataupun dan buas misalnya Tapi kalau di daerah ini kayaknya nggak ada. Aman dari hujan, nah ini keluar lagi malah. Ah dia bermain lagi teman-teman. Kayaknya dia datang sini, ayo sini sini sini, ayo sini dong. oke okay. mau oh, dekat dekat teman-teman. Berani. Oke okay, naik lagi, oke okay, naik. Oh, kemana mereka ini? Oh, kayaknya mereka mau burung Eh, burungnya di situ, tapi terlalu jauh. gak bisa. oke, okay, spotnya ini aja. Nanti coba ke lain. Kita sebelah sini ya. Kita putar dulu. Ah, di sini. makanannya ikan enggak Ada yang habis? Nah, kotor sih, tapi. Berarti mereka oke, okay. eh, okay, sebelah sana nih yuk kita coba-coba situ oke, okay, cukup oke, okay, dia masuk oke okay bye, -bye. Obat lagi ada, saya pulang.